Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pastinya di channel Trending Joss TV Dan langsung saja kita bahas tentang situs Gunung Padang Situs megalitik terbesar di Asia Tenggara Oke lanjut Situs Gunung Padang merupakan peninggalan megalitikum Berbentuk punden berundak Yang terletak di perbatasan dusun Gunung Padang Dan panggulangan Desa Mukti Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dengan luas mencapai 291 800 meter meter kuadrat situs ini tercatat sebagai komplek-komplek punden berundak terbesar di Asia Tenggara Keberadaan situs Gunung Padang pertama kali dilaporkan oleh Nicolas Johannes Krom pada 1914. Setelah diteliti, diketahui bahwa situs ini telah dibangun pada sekitar 500-220 sebelum masehi oleh para penganut tradisi megalitik. Bahkan struktur bangunan yang paling bawah diduga berusia lebih tua lagi yakni berumur 8000 sebelum masehi. Sejarah penemuan nama kubuk nama kubung Padang, uh, maksudnya nama Gunung Padang sebenarnya telah diketahui sejak 1891, tetapi keberadaan kompleks punden berundak di lokasi tersebut baru dilaporkan pada 1914 oleh Nicholas Johannes Krom dalam tulisannya yang berjudul "Raporten Outhead Kundik" dien Bulletin Dinas Ke purbakalaan Krom melaporkan bahwa di puncak gunung Padang terdapat empat teras yang seluruhnya disusun dari batu kasar dan dihiasi batu tegak yang berbuat dari andesit. Selain itu, di setiap terasnya terdapat gunduk, gundukan tanah yang ditimbun batu. Krom pada awalnya mengidentifikasi pertemuan itu sebagai makam. Karena bentuknya yang menggunduk. karena keterbatasan akses ke situs, namun bersejarah di Gunung Padang sempat terlupakan selama beberapa dekade, barulah pada 1979 masyarakat desa setempat melaporkan tentang keberadaan tumpukan batu-batu persegi besar dengan berbagai ukuran yang tersusun dalam suatu tempat berundak kepada pemerintah oke dan sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh